Kucing Dragonly, cerita dan karakteristik unik. Kucing Dragonly atau Li Hua adalah ras kucing yang berasal dari Tiongkok. Nama mereka berasal dari kota Lihua di provinsi Guangdong. Kucing Dragon Li telah hidup di Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun dan dikenal sebagai simbol keberuntungan dan keberanian dalam budaya Tiongkok. Sebagai ras kucing yang relatif baru ditemukan dan diakui oleh dunia, kucing Dragon Li memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari ras kucing lainnya.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 Kucing Dragonly juga sangat observatif dan bisa mengamati lingkungan sekitarnya dengan baik. Rendah hati dan penyayang, kucing Dragonly sangat penyayang dan mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Mereka tidak pernah memperlihatkan sifat yang agresif atau terlalu dominan terhadap kucing atau hewan peliharaan lainnya. Kesimpulan, kucing Dragonly adalah ras kucing yang unik dan menarik untuk dipelihara. Mereka memiliki sifat yang lembut, tenang, cerdas, dan penyanyang yang membuat mereka menjadi kucing yang ideal untuk keluarga. Meskipun masih relatif baru ditemukan dan diakui oleh dunia, kucing Dragon Lee memiliki sejarah dan budaya yang kaya di Tiongkok. Jika Anda ingin memiliki kucing yang cerdas, penyanyang, dan memiliki karakteristik unik, kucing Dragon Lee bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain itu, kucing Dragonly juga dikenal sebagai kucing yang sehat dan kuat. Mereka tidak memiliki masalah kesehatan yang serius dan cenderung memiliki umur yang panjang. Kucing Dragonly juga dikenal sebagai kucing yang aktif dan senang bermain, sehingga mereka membutuhkan waktu dan ruang untuk berolahraga dan bermain. Dalam budaya Tiongkok, kucing Dragonly dianggap sebagai simbol keberuntungan dan keberanian. Kucing ini sering muncul dalam seni tradisional Tiongkok, seperti lukisan dan patung, karena dianggap membawa keberuntungan dan melindungi rumah dari energi negatif. Sayangnya, kucing Dragonly adalah ras yang langka dan terancam punah. Sejumlah organisasi di Tiongkok berusaha untuk melestarikan ras ini dan mengembangbiakannya secara bertanggung jawab. Jika Anda tertarik untuk memelihara kucing Dragonly, pastikan untuk memilih pembudidaya yang terpercaya dan menjaga kucing Anda dengan baik. Dalam hal perawatan, kucing Dragonly membutuhkan perawatan bulu yang rutin untuk menjaga bulu mereka tetap sehat dan bersinar. Anda juga perlu memberikan makanan yang seimbang dan memenuhi kebutuhan gizi mereka, serta memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk mereka tinggal. Kucing Dragonly memang masih tergolong ras yang baru dan langka, namun karakteristik unik dan keindahan mereka membuat mereka menjadi kucing yang menarik untuk dipelihara. Jika Anda ingin memiliki kucing yang cerdas, tenang, dan penyayang, kucing Dragonly bisa menjadi pilihan yang tepat.